I it good love i'm Oke okay kita langsung lanjut ke preset yang ke-6 Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya guys Oke lanjut ke preset yang ke-8 ya Oke lanjut ke preset yang ke-9 guys Lanjut ke presiden ke-10, ya. Oke, lanjut ke episode yang ke-11, guys. <SILENCIO> Oke, lanjut ke episode yang ke-12, ya. Lanjut ke episode yang ke-13. So so so Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-14, guys. Oke okay, lanjut ke perisade yang ke 15 belas. Oke, lanjut ke preset yang ke-16, guys. Oke, okay, lanjut ke preset terakhir, eh, terakhir ke-17, maksudnya.